assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys kembali lagi bersama saya di channel info niaga sudah lama banget saya gak upload kali ini saya akan memberikan cara atau tutorial mengatasi klaim hak cipta biasanya di video-video yang kita upload uh, karena nggak tahu bahwa itu kena copyright makanya diklaim hak cipta sekarang saya akan kasih tahu caranya dan bagaimana cara mengatasinya bagi yang nggak tahu apa itu klaim hak cipta biasanya itu pemilik atau biasanya lagu yang kalian pakai itu ada pemilik hak ciptanya jadi kalau kalian pakai lagu yang ncs, no copyright yang enggak pakai itu, kalian bakal kena klaim hak cipta atau re biasanya seperti itu. Jadi, jadi, bagaimana cara mengatasinya? Ini saya akan bagi tips, kita pergi ke YouTube Studio. Oke, lanjut ke YouTube Studio, kita tunggu. Guys, bayangkan saja ini adalah channel kalian. Oke, bagaimana cara mengatasi klaim hak cipta? Kita cari di uh, icon ini. Oke, kita cari video yang ada klaim hak ciptanya. Oke, guys, ini saya menemukan satu video. Uh, yang mana ini ada tertera klaim hak cipta jadi ini gak sengaja ketika saya streaming itu ada salon di sebelah saya uh, menyalakan lagu yang mana lagu itu ada hak ciptanya jadi ini unsur gak, gak sengaja pun bisa guys walaupun durasinya 2 menit, berapa menit itu bakal klaim hak cipta, padahal video yang saya upload ini satu jam lebih ya kan sayang banget kalau dihapus mending diatasin, nah cara ngatasinnya gimana yang pertama kalian klik oke okay. Di sini ada tulisan klaim hak cipta video anda tidak memenuhi syarat untuk monetisasi karena klaim hak cipta jadi itu video kalian jika ada klaim hak ciptanya itu tidak bisa dimonet jadi bagaimana biasanya orang itu dihapus padahal ada lebih, ada cara yang lebih baik daripada dihapus yaitu disangkita klaim jika menurut ini ada kesalahan nah caranya lihat detail, okay. kita cari kesalahannya itu di mana, okay. di sini akan muncul uh, menu seperti ini, dampak terhadap channel, tidak menulis syarat, nah. di sini ada lagu, lagu ini lagu pemiliknya. SME atas nama Disruptor Record Colombia. Jadi itu diklaim ketika uh, durasinya pada menit keempat 20 detik sampai 4 menit 56 detik. Enggak ada satu menit lagu ini itu sudah kena klaim hak cipta guys. Jadi daripada dihapus sayang banget Padahal gak ada uh, Gak ada 30 Detik malah Udah kena klaim hatchet kan di dihapus saja Sekarang pilih tindakan Oke Sebelah sini guys Okay guys, maaf tadi ada kesalahan sedikit. Uh, kita pilih tindakan. Nah, di sini ada pilihan menu pangkas segmen. Pangkas segmen itu artinya uh, konten kalian akan di -cut ketika lagu ini sedang berjalan. Jadi itu kayak video kalian yang lagi apa itu kepotong. Fitur kedua yaitu ganti lagu, kalian bisa ganti lagunya lagu ini nanti dia pesanin kalian bisa ganti lagu yang baru uh, yang ketiga adalah bisukan audionya jadi itu nanti ketika video kalian diputar itu gak ada suaranya sama sekali tapi saya lebih suka uh, bisup, bisukan audio lagu aja sih soalnya untuk lebih simpelnya tuh di sini ada detail di mana lagu ini terdeteksi pada menit berapa? Bisukan lagu saja, hapus lagu yang diklaim saja, dan biarkan bagian suara lainnya opsi ini biasanya membutuhkan waktu berapanya ya biasanya itu e, lama guys butuh waktu tiga e, hari atau kadang ya seminggu baru bisa jadi kalian sabar aja kita lanjutkan pisukan suara oke okay guys ini sudah kalau sudah begini kita keluar Jadi, nanti ada tulisan e, "memproses", "SD memproses", dan keterangan pembatasan "memeriksa satu ditemukan". Jadi, itu e, sekarang lagi diproses penghapusan lagu, yang mana e, yang kena klaim hak cipta. Jadi, itu klaim hak ciptanya berupa lagu, guys. Ya, cukup, mungkin segitu saja yang dapat saya berikan untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di konten berikutnya see you next time guys